ah itu pasti anfa itu suara motornya kedengaran udah ada nanti mainnya apa bang eh makasih lo udah datang ini lo barangnya ah. udah ini aja oh enggak masih ada lagi di belakang oh bukain bukain oh, iya iya iya ah, capek lo bawa barang banyak kayak gini makasih lo ya udah dibantu hmm. Capek ya, pindahan kayak gini? Makasih, loh, udah dibantu. Iya, biasa aja, ya lah. Uh, iya sih. Oh iya, katanya ada kenalanmu yang ngutang gitu ya? Itu gimana kabarnya? Gak ada kabar hilang gitu lah, aja. Emang siapa namanya? Siapa ya? Julian? Oh, ngutang, ngutang berapa? Hmm, 20 dua juta? Hah, dua juta? lu <laughs> lumayan lumayan itu iya lumayan banyak sih ya iya sih banyak sih ya ya semoga aja cepat balik kalau enggak ya kena karma aja lah sekalian uang sih tetap uang karma biarin karma ya iya sih hmm. eh iya bang kan gua tuh nger lagi banyak kirim keluar kota sih hmm. jadi hmm. kayaknya bakalan nida kucing hmm. di sini deh Oke, oh itu ya nggak apa-apa. Enggak apa-apa aku punya banyak kucing kok, biar ada temannya sekalian. Iya, itu. Ya itu maksudnya. Kan masalah masalah uang atau apa, kita aja. Oke, okay, oke, okay, siap-siap. Lumayan ya habis dapat tas keren nih. Habis shopping di Grand Indonesia. Terus sekarang enaknya ngapain ya? Hah? Gue kan punya tetangga baru tuh rumahnya. Atau gue gedein aja kali ya. Lumayan kan? Sekalian gue pamarin ini tas. Boleh, boleh, boleh. Permisi. hello komvana. hello Lama banget sih. Gue pekat sendiri deh. Eh. Hey. Keliru. Halo. Halo, Komfa Gue habis selesai shop. Itu itu si Yanfa bukan. Ih. Eh, masa sih itu Yanfa? Ih. Eh, kayaknya kayaknya sih si Yanfa itu. Masa tetangga lu suka gini kenal si Yanfa? Aduh. Oh, iya iya benar-benar, benar, waduh gawat gimana ya beneran gue harus alasan ini benar-benar gawat banget ini siapa sih ini suaranya kok keselin banget? ya ini loh, tetangga bareng nyebelin itu loh oh lo. halo halo Yanfa. loh kenal ya itu si Julian loh yang ngutang itu? yang oh. Yang 20 juta itu? Hmm. Ya, yeah, oh, Eh, Bang. Cu. Kabarnya gimana? Oh, Alhamdulillah baik, Yanva. Gimana kabar tambah sehat ini ya? Mantap! Sehat sih, tapi ya. Kapan tuh dibalikin? Dibalikin apanya ya? Ada masalah apa ya? Kan kemarin sempat nge terus pindah-pindah rumah juga. Oh itu bukannya blog, HP gue tuh apa maklum HP lama kita restart oh, sendiri. Iya, iya, iya. Kalau yang masalah pindah rumah ya biasalah brisman, jadi kayak nomaden gitulah. Oh terus kesini mau ngapain? Oh ini ini karena rumah tetangga baru aku yang gak sombong dan baik hati itu, oh, ya iya. maklumlah saling silaturahmi gitu. Ya, apa itu mau itu pinjem lagi? Oh, mau dikasih lagi dengan senang hati. Siapa yang mau ngasih? Kamar aja belum balik. Tenang, pasti gue balikin, dijamin pasti. Coba ya, apa nggak ada yang balik itu. Apa selanjutnya? Ya apa dong, enggak usah basa-basi gitu lah. Kok kayaknya kesannya dari tadi nagin-nagin mulu ya. Kenapa? Emang lagi butuh banget atau sekarang sudah bangkrut? Iya aneh deh. Udah dibilang dari tadi udah sana dulu. Pasti gue balikin kalau bangkrut gue ngajak-ngajak dong. Huh. Aneh. Biarin dah lu sono. Yang penting duitnya kagak gue balikin, yang penting shopping. Halo, nama aku Rizky, jadi di rumah ada kamera nganggur, daripada kosong, nggak ada yang ya udah. aku sama temen-temen bikin ini sitkom deh buat kalian. Nah, kalau kalian pingin lihat mukaku aku yang bosenin yang datar ini terus-terusan, jangan lupa ya subscribe dan follow IG kita semua. Biar kami makin semangat untuk bikin konten buat kalian, link ada di deskripsi. Makasih.